ada sebuah gunung yang sangat besar jauh di dalam Desolate Hall. Gunung itu layu berwarna kuning dan tidak ada tanaman hijau sedikit pun di atasnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti tanah tandus yang diisi dengan aura terpencil. Di langit di atas puncak gunung ini, Pil River yang sangat besar bersiul lewat. Pada saat ini, sungai Pil ini, yang biasanya tidak berhenti mengalir, mengungkapkan fenomena aneh. Tidak hanya kecepatan siulan melambat, tetapi Nirvanaki yang sangat besar dan perkasa terus mengalir dari sungai Pil. Cara itu seolah-olah lubang besar telah terbentuk di sungai Pil. Nirvanaki mendesis seperti air banjir sebelum akhirnya mengalir ke puncak gunung yang besar. Bas-bas, gunung itu benar-benar mulai bergetar ketika sungai Pil turun. Fragmen batu terus jatuh dan banyak garis retak besar mulai terbentuk di gunung. Swash-swash Ketika perubahan drastis ini terjadi di puncak gunung, suara angin deras yang tak terhitung jumlahnya juga dipancarkan dari langit di sekitar. Setelah beberapa menit, langit di sekitarnya. Pohon-pohon besar dan gunung segera ditempati oleh lautan orang yang padat. Hutan gunung yang semula sepi berubah menjadi sangat hidup pada saat ini. Berbagai suara berkumpul dan menyebar dengan cara memekakkan telinga. Bahkan awan di langit berserakan. Orang-orang ini tidak hanya terdiri dari para murid dari Aula Desolate, bahkan para murid dari tiga Aula lain semua bergegas mendekat. Ini karena mereka jelas menyadari bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin dapat mengubah peringkat keempat Aula. Selain kompetisi Aula, sangat jarang untuk melihat para murid dari keempat Aula berkumpul bersama. Bahkan ketika para murid dari Sky Hall mempelajari Sky Emperor Scripture, itu tidak menyebabkan keributan seperti itu. Dari ini, orang bisa mengetahui tingkat penghormatan yang dimiliki Kitab Suci Kesedihan Besar di hati para murid Dao Sekte. Swoosh. Banyak sinar cahaya mengalir dari langit yang jauh. Akhirnya, ketika mereka akan mencapai puncak gunung ini yang telah mengalami perubahan drastis, mereka menampakkan diri. Mereka berdua di depan adalah Chen Zhen dan Wu Dao. Ada enam orang yang mengikuti di belakang mereka. Keenamnya sudah cukup tua, aura mereka semua kuat dan perkasa dan tidak sedikit lebih lemah dari Chen Zhen. Di antara enam, tiga dari mereka bukan orang asing. Mereka adalah wakil kepala aula dari tiga aula lain yang lindung temui ketika pertama kali memasuki Dao Sek. Jelas, tiga yang tersisa. Yang bahkan memiliki aura yang lebih kuat daripada mereka. Secara alami adalah kepala dari tiga aula lainnya. Kali ini. Pembukaan grid desolate tablet sebenarnya telah menarik semua tiga kepala aula lainnya. Bahkan kepala balai langit, bumi dan banjir telah datang. Jiang Hao, salah satu murid langsung senior dari aula desolate, berdiri di udara dan melihat beberapa sosok di depan. Dia tanpa sadar memukul mulutnya dan tertawa. Apa yang ada di sana untuk terkejut? Selain para kepala aula ini, Aku percaya bahwa mungkin bahkan beberapa tetua yang sangat senior mengamati tempat ini secara diam-diam. Mempelajari Kitab Suci Kesedihan Besar adalah peristiwa besar bagi Dao Sek kami. Kata Pang Tong, jika kita bisa berhasil memahami Kitab Suci Kesengsaraan Besar kali ini, aula desolate kita mungkin akan dapat meningkatkan peringkatnya di kompetisi aula mendatang. Fang Yun menatap gunung yang berguncang dan siap untuk beraksi. Pang Tong terdiam ketika mendengar ini dan dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Menjadi murid langsung senior yang paling berpengalaman di Desolate Hall, ia dengan jelas memahami kesulitan memahami kitab suci kesedihan besar. Dalam seratus tahun terakhir, semua orang kecewa setelah tablet Desolate besar dibuka. Siapa yang tahu jika hari ini akan menjadi pengecualian? Hei, di mana orang itu, Lindong? Jika dia akhirnya melewatkan acara besar seperti itu, bukankah dia akan berakhir dengan menjatuhkan dirinya sendiri hingga mati karena penyesalan? Mata Fang Yun menyapu sekeliling sebelum bertanya dengan terkejut. Dia pergi menemui Master Sekte setengah bulan yang lalu. Mereka membawa kembali Sit Kuno Yuan abadi dan melakukan perbuatan jasa besar. Master Sekte seharusnya memberinya hadiah. Namun, kamu dapat yakin bahwa dengan karakternya, tidak mungkin baginya untuk melewatkan kesempatan ini untuk mempelajari kitab suci sunyi-sunyi besar, kata Pang Tong. Orang itu, Lindong, aku mendengar bahwa dia bahkan melukai Yao Ling, yang berada di peringkat keempat dalam daftar yang diinginkan sekte itu. Benar-benar orang yang tidak normal. Jiang Hao tertawa getir. Junior Lindong juga seorang murid aula desolate kami. Semakin kuat dia, semakin baik untuk desolate hall kita. Kamu seharusnya tidak merasa tidak bahagia hanya karena kamu kehilangan dia. Tong mengerutkan alisnya dan memberi kuliah. Menjadi murid langsung senior yang paling berpengalaman. prestisenya di Aula Desolate jelas cukup tinggi. Bagaimana mungkin, aku bukan orang yang picik. Jika dia dapat memahami kitab suci kesedihan besar kali ini, aku akan senang juga. Kalau tidak... Aula desolate kita akan berakhir kehilangan muka lagi selama kompetisi aula yang akan datang. Jiang Hao berbicara tanpa daya. Pang Tong mengangguk puas ketika mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika sejumlah besar suara angin deras tiba-tiba dikirim dari kejauhan. Setelah itu, puluhan sosok bergegas mendekat dan mendarat tidak jauh dari mereka. Murid-murid Dao Sekte sekitarnya segera meletus ketika kelompok ini muncul. Banyak tatapan yang melesat juga menjadi jauh lebih hormat. Itu kakak senior Xiao Xiao dan kelompoknya. Ada juga King Ye senior dari Earth Hall dan senior Muli dari Float Hall. Caktes, dikabarkan bahwa mereka bertiga telah memahami tulisan suci misterius di aula mereka masing-masing. Mereka dapat dianggap sebagai trio yang paling menonjol di antara anggota generasi muda Dao Sekte. Betul, khususnya untuk kakak perempuan senior Xiao Xiao. Dikabarkan bahwa dia telah mencapai 9 Yuan Nirvana Stage. Seiring dengan kekuatan Sky Emperor Scripture, kemungkinan dia akan sulit sekali menemukan lawan yang layak kecuali seseorang adalah seorang ahli yang telah melangkah ke tahap kehidupan misterius. Petik 2. Kamu telah melupakan Lindung dari Desolate Hall. Sebelumnya, dia berkelahi dengan Yao Ling, mantan di Aken Yuan Gate dan bahkan berhasil melukainya. Yao Ling itu adalah seorang ahli yang telah melangkah ke sembilan Yuan Nirvana Stage sejak lama. Petik 2. Ya, aku juga sudah mendengar tentang ini. Jika ini benar, Lindong itu terlalu menyimpang. Secara kebetulan, dia juga seorang murid dari Desolate Hall. Kali ini, ia juga harus memiliki kualifikasi untuk mempelajari Kitab Suci Kesedihan Besar. Aku ingin tahu apakah dia akan berhasil. Tidak ada yang tahu. Meskipun penampilannya sangat luar biasa sejak ia bergabung dengan Daosek, Great Desolation Scripture adalah sesuatu yang bahkan kakak perempuan senior Xiao Xiao tidak dapat pelajari. Kelompok tokoh manusia yang menerobos udara dan tiba secara alami adalah Ying Xiao Xiao, Ying Huan Huan dan yang lainnya. Mengikuti di samping mereka adalah King Ye dari Aula Bumi muli dari Aula Banjir dan beberapa murid langsung senior yang sangat terkenal dari tiga Aula lainnya. Barisan ini dianggap sebagai yang paling luar biasa di antara anggota generasi muda saat ini di Daosek. Oleh karena itu, semua tatapan di pegunungan berkumpul ke arah mereka ketika mereka muncul. Ying Xiao Xiao dan Ying Huan Huan, yang berdiri di depan, secara alami adalah titik fokus dari semua perhatian mereka. Namun, Secara komparatif, berbicara sebagian besar pandangan dari para murid yang lebih muda dikumpulkan pada wanita muda dengan kuncir hitam yang tampak sangat murni dan bersemangat. Ini tidak berarti bahwa Ying Xiao Xiao tidak memiliki pesona, namun prestise di antara para murid yang lebih muda terlalu tinggi. Selain itu, sikapnya yang biasa juga menyebabkan beberapa murid memperlakukannya dengan rasa hormat yang luar biasa. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak berani memandangnya dengan cara yang sama seperti mereka memandang Ying Huan Huan. Meskipun Ying Huan Huan hanya mengenakan blus dan celana putih sederhana hari ini, sosoknya tampak sangat luwes dan halus. Pakaiannya menggambarkan sosok yang penuh dengan keaktifan dan menarik perhatian besar. Bersama dengan kuncir kudanya yang melompat dengan lembut ketika dia menoleh dan kedipan lembut dari matanya yang besar dan menawan. Penampilannya begitu polos sehingga benar-benar berantakan. Mata besar Ying Huan-Huan memindai sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan sosok yang familiar itu. Alisnya berkerumun ketika dia berkata, orang itu Lindung sebenarnya tidak ada. Apakah dia akan kehilangan kesempatan ini? Petik 2. Tidak aneh baginya untuk melakukannya. Meskipun saudara junior Lindung sangat berbakat, dia baru saja bergabung dengan Desolate Hall. Berdiri di sampingnya, King Ye tertawa samar. Alasan orang itu bergabung dengan Desolate Hall adalah karena dia mengincar kitab Desolation Besar. Bagaimana mungkin baginya untuk menyerah pada kesempatan ini? Selain itu, dia sudah menjadi murid senior langsung dari Desolate Hall dan dia memiliki kualifikasi untuk mempelajari kitab suci kesedihan besar. Ying Huan Huan memutar matanya ke arah King Ye dan berkata, King Ye merasa sangat tidak senang di hatinya ketika dia melihat Ying Huan Huan berbicara tentang lindung seolah-olah dia sangat akrab dengannya. Namun, dia tidak mengungkapkan apa-apa karena dia tidak ingin dilihat sebagai orang yang picik. Segera, dia hanya bisa menoleh dengan cara yang agak tidak wajar dan dengan lembut berbicara kepada orang lain di sampingnya. Ying Xiao Xiao diam-diam menggelengkan kepalanya ketika dia melihat adegan ini tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya melemparkan pandangannya ke arah gunung yang bergetar, mengikuti penyebaran garis retak. Tablet raksasa berwarna kuning ke abu-abuan perlahan-lahan keluar dari gunung di tempat itu. Aura terpencil yang berasal dari zaman kuno dengan tenang berfluktuasi di dalam tempat ini. Mata Ying Xiao Xiao agak rumit saat dia menyaksikan gunung. Karakternya cukup angkuh saat itu. Dia dengan sombong mencoba mempelajari kitab suci kesedihan besar, namun... Dia akhirnya gagal setelah duduk di sana selama berbulan-bulan. Ini menyebabkan dia menderita pukulan yang cukup berat. Grid desolate tablet. Setiap sepasang mata di tempat ini berbalik ke arah tablet besar 10.000 kaki besar yang pecah dari gunung. Tablet besar itu seperti gunung yang menjulang tinggi di atas puncak gunung. Sikapnya yang menjulang tinggi dan megah membuatnya tampak seperti artefak ilahi dari zaman kuno. Kakak perempuan Apakah kamu berpikir bahwa siapapun dari Desolate Hall akan berhasil kali ini? Mata besar Ying Huan Huan sedikit terguncang ketika dia melihat benda besar yang pecah dari gunung. Setelah itu, dia menarik pergelangan tangan Ying Xiao Xiao dan dengan lembut bertanya. Jiang Hao dan tiga lainnya hampir tidak memiliki peluang. Ying Xiao Xiao melirik Ying Huan Huan. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Jika itu Lin Dong, dia mungkin punya peluang bagus. Oh, Ying Huan Huan mengangguk pelan. Bulu matanya yang panjang berkedip lembut. Ekspresi wajah kecilnya sedikit rumit. Mengapa? Tanya Ying Xiao Xiao ragu-ragu. Jika orang itu benar-benar memahaminya. Bukankah itu berarti aku harus melakukan apa yang dia katakan? Ying Huan Huan ragu-ragu sejenak sebelum dia berbicara dengan terbata-bata dengan wajah memerah. Bahkan Ying Xiao Xiao merasa tidak bisa tertawa atau menangis ketika mendengar kata-kata ini. Dia memelototi hingguan-huan, kamu layak mendapatkannya, gemuruh, gunung, yang bergetar hebat. Akhirnya berhenti secara bertahap. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke puncak gunung, di mana sebuah tablet batu besar, yang puncaknya hampir menyentuh sungai Pil, telah muncul. Mereka semua sekecil semut di depan loh batu itu. Ini adalah grid desolate tablet, tulisan suci yang paling kuat dari empat tulisan suci misterius.